sungguh menghebohkan misteri ular kobra berkepala 10 sebuah video beredar di media sosial dalam video itu tampak warga dihebohkan dengan penemuan ular king kobra berkepala 10 di sebuah perkebunan kelapa sawit yang ada di kalimantan tengah penemuan misteri ular berkepala 10 itu diunggah pemilik channel top video unik dan aneh di akun YouTube pribadinya dan langsung mendapat tanggapan 2,4000 like 435 ribu kali ditonton dan 243 komentar dalam ulasannya penemuan ular berkepala 10 memiliki panjang 4 meter dan diameter 20 cm Ditemukan di lahan perkebunan kelapa sawit Kalimantan Tengah, tepatnya Desa Babuel, Kecamatan Waringin Lama, dan menggemparkan warga setempat. Keberadaan ular diketahui saat salah seorang pekerja tengah membersihkan lahan perkebunan yang penuh semak belukar. Seketika ular muncul dari rerumputan dan langsung mematuk pekerja tersebut disebutkan Saat korban tergigit Cuaca di sekitar perkebunan Sedang mendung Korban pun segera dilarikan Ke klinik terdekat Salah satu rekan korban Menyatakan ketika menolong korban Dia melihat ular tersebut Mempunyai 10 kepala Dan berdiri 1 meter Saat rekan korban akan menolong Ular tersebut tetap berdiri Di tempat dan tidak Melarikan diri 25 menit berselang ular tersebut mengeluarkan tiga kelapanya salah satu mandor mengabadikan foto dan saat difoto ular tersebut tidak melarikan diri hingga akhirnya selesai difoto ular tersebut menghilang dengan sangat cepat informasi lain dalam video menyebutkan bahwa warga pernah melihat ular misteri itu sebanyak dua kali saat membersihkan lahan perkebunan posisi ular misteri tersebut juga tepat di atas korban sebelumnya. Misteri ular berkepala 10 di Kalimantan Tengah dipercaya sebagai ular jadi-jadian. Hal ini diceritakan oleh beberapa masyarakat di sana. Entah percaya atau tidak kita sebagai manusia juga mempercayai cerita nenek moyang kita. Demikian pemilik konten di akhir prolognya. Cukup sekian dan terima kasih.